Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina timis hujan Kita hari ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah saling memberi nasihat bagi bentuk taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia. Oh, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa masuk ke dalam. Ya, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Kecuali dengan bimbingan dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah mendahului kita. Dari kalangan orang-orang Quraisy yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah tidak berikan taufik untuk menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu Allah tidak berikan taufik untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka sangat dekat dengan Rasulullah dan kita sangat jauh jarak kita dengan Rasulullah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan taufik kepada kita untuk menerima Islam sebagai agama kita dan menerima Allah sebagai sesembahan kita dan juga menerima Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul Allah yang kita imani. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dulu Orang tua kita Adam salam Allah ciptakan dan Allah tempatkan di surga. Allah ciptakan lalu Allah tempatkan di surga. Sebuah tempat yang sangat indah. kenikmatan surga tidak pernah terbayang oleh manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu bersabda puasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ada Allah berfirman dalam hadis putsi aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang sholeh sebuah tempat ainun raat yang kenikmatannya tidak pernah terlihat Wala udhunun sami'at. Kenikmatannya tidak pernah didengar oleh telinga kita. Tidak ada orang pernah cerita tentang kenikmatan surga yang sebenarnya. Kita cuma dapat cerita tapi kita tidak bisa membayangkan yang sebenarnya. Wala khatoru ala balibasyarin. Dan tidak pernah kenikmatannya terbayang di dalam hati kita. Adam ketika diciptakan. Kalau Allah menciptakan hawa istrinya. Ditempatkan di surga, betapa sangat bahagia Adam. Sangat bahagia. Dia ingin agar selamanya dia tinggal di surga. Di sisi lain ada iblis. Yang ingin agar Adam keluar dari surga. Sebagaimana Allah telah mengusir iblis dari surga. Sebagaimana Allah telah melaknat iblis dari surga. Maka iblis terus menggoda Adam. Apa kata iblis? Kal? Kata iblis, mana hakumarob bukumah? Inla ant eh, mana hakumarob bukumah anhadhis syajiro? Inla antakuna malaikin. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala melarang engkau, wahai Adam, untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah ini kecuali nanti kamu kalau dekat pohon ini kamu bisa jadi malaikat dan kamu akan menjadi orang yang kekal. Nah, itu, Kamu akan menjadi orang yang kekal. Jadi kalau kamu dekati pohon ini, kamu akan jadi kekal. Kamu akan jadi malaikat. Maka Allah tidak ingin seperti itu. Maka dekati pohon ini, supaya kamu jadi kekal. Kamu selamanya di surga. Nah, itu. Dibujuk. Sampai disebutkan, Iblis itu bersumpah. Kepada Adam dan Hawa dia bersumpah, ini laman nasihin kami ini termasuk saya ini termasuk orang yang memberikan nasihat kepada kamu, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya ini. itulah proses perjalanan kita. wa kuntum amwata. Kenapa kamu kamu ini durhaka kepada Allah? Kenapa kamu kafir kepada Allah? Padahal dulu kamu tidak ada. Dulu kita bukan siapa-siapa. Ya, ketika nenek kita masih kecil, orang-orang tua kita masih kecil, kita belum ada. Sumayyihum. Setelah itu Allah menghidupkan kalian di proses kedua, kita hidup di dunia. Inilah proses perjalanan kita. Dari tidak ada sekarang ada. ثم يميتكم dan satu saat nanti kalian akan tidak ada lagi akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. ثم يحييكم setelah kalian wafat nanti akan dihidupkan lagi dibangkitkan lagi hari kebangkitan wa ilaihi turjaun dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin itulah perjalanan kehidupan. makanya Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan Mengquliku la yazaluna musafirin Manusia ini sejak pertama kali dia diciptakan sekaya apapun kita sehebat apapun kita maka itu semua akan kita tinggalkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ibn Qayyim lahu haddun illal jannah dan tidak ada tempat berhenti dari perjalanan itu kecuali surga atau neraka Bapak Ibu yang saya hormati Dunia ini pasti akan akan musnah. Akan hilang. Apa yang kita banggakan? Mana kebanggaan kita di dunia? Kalau kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat. Kullu nafsin dhaikatul maut. Nyawa pasti akan mengalami kematian. Wa idza ja ajalukum sa'atan wa la kalau ajal seorang telah tiba, tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan sedikit pun, pasti dia akan meninggal tepat pada waktunya. Oleh karena itu, seorang mukmin selalu melindungi akhirat karena dia melihat dunia tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Bagaimu minal ula. Dari kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Orang-orang beriman yang dia rindukan adalah akhirat. Para sahabat yang meninggal di medan perang. Apa yang dia cari? Surga yang dia cari. Akhirat yang dia kejar. Akhirat yang dia cari. Dunia mereka tinggalkan. Abdurrahman bin Auf meninggalkan Mekah. Menuju ke Madinah. Ditinggalkan semua aset yang dia miliki. Untuk mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tiba di Madinah tanpa membawa apapun. Sampai orang Madinah, seorang sahabat menawarkan kepada beliau kekayaannya. Sebagian separuh dari hartanya. Kata dia, aku adalah orang paling kaya di Madinah. Kalau kamu mau, ambil separuh dari harta saya. Begitulah para sahabat terdahulu di dalam mendudukan dunia. Dia korbankan dunianya. Untuk akhiratnya. Kembalikan kita sekarang. Korbankan akhirat untuk dunia. Jamaah ya kaum muslimin yang saya hormati. Akhirat itu luar biasa. Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Di akhirat ada surga. Walaupun juga di akhirat ada adab Allah. Ada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innal kafaru min kitab wal musyrikin sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik ya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka mereka akan kekal di dalamnya ulaika hum mereka adalah sejelek-jelek manusia. Kemudian innaladina aman waamilu salihati ulai kong khairul baria. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah manusia-manusia terbaik, makhluk terbaik, makhluk yang paling baik. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Jemaah kaum Muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Maka ketika disebutkan akhirat, maka yang diinginkan adalah surga. Di akhirat ada neraka, ada surga. Tapi yang diinginkan adalah surga. Ketika kita mengatakan saya rindu dengan akhirat, maka maknanya saya rindu dengan surga. Saya rindu dengan surga. Surga adalah hal yang diinginkan semua orang. Sampai orang-orang Yahudi dan Nasara disebutkan di dalam Al-Quran. Bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Tapi itu sekedar pengakuan mereka. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad tilka itu hanyalah persangkaan mereka itu persangkaan mereka dugaan mereka datangkan bukti kalian kalau kalian memang benar kalau kalian memang benar sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran kul inkanat darul akhirah katakan wahai Muhammad jika kalian orang-orang Yahudi yang memiliki negeri akhirat. Negeri akhirat. Indah Allah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kalian yang punya akhirat. Cuma kalian yang punya akhirat. Yang lain manusia tidak. Mauta Maka mintalah kamu kematian. Kalau kamu memang benar. Jadi akhirat itu. Pertama kali akan didapatkan ketika seorang meninggal dunia. Di saat itulah seorang tidak bisa lagi beramal, tidak ada lagi amalan yang bisa dia lakukan. Itu bagaimana yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beliau mengatakan, tidak mata Ibnu Adam, yang amaluhu. Kalau manusia meninggal, terputus seluruh amalannya, tidak bisa lagi beramal. Kalau sudah meninggal, sekarang kesempatan beramal, jangan nanti sudah meninggal." Kalau manusia meninggal, sudah tidak bisa lagi dia beramal. Jadi kapan beramal sekarang? Kalau ada harta, beramallah dengan harta. Kalau ada tenaga, beramal dengan tenaga. Kalau ada ilmu, beramallah dengan ilmu. Yang kita miliki. Sampaikan kepada orang lain, diamalkan. Diberi orang motivasi untuk beramal. Kalau kita punya sesuatu yang baik untuk manusia, diberikan kebaikan itu untuk manusia. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berusaha dia lakukan kesempatan hari ini beramal soleh. Isi masjid ini untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, salat membaca Al-Qur'an, berdikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Harta kita segera infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. harta kita tidak ada lagi manfaatnya. Kapan harta tidak ada manfaatnya? Di akhirat nanti. Allah berfirman, Yaumala yang fa'umalun wa la banun illa man biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, harta dan anak laki-laki sudah tidak ada lagi manfaatnya. Harta kita manfaatkan di jalan Allah di hari ini. Ketika kita masih di dunia, di akhirat sudah tidak lagi bermanfaat harta kita. Ketika kita ada masalah dengan orang lain, maka kita menyelesaikan masalah dengan kebaikan kita atau dengan dosa orang lain. Kita punya utang, misalnya. Tak bisa di akhirat kita bayar utang dengan uang. Tak bisa. Kita bayar utang dengan kebaikan kita. Kebaikan kita diambil oleh orang yang kita utangi. Atau kalau kita sudah habis kebaikan, kejelekan orang itu kita yang ambil. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau bukan sekarang kita beramal, kapan lagi kita beramal? Suatu hari, Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat. ya, Waktu itu mereka berkumpul, tiba-tiba datang musuh. Mereka lagi makan-makan, makan kurma -makan, makan Tiba-tiba datang musuh. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat wasari wa lil muttaqin Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ada seorang sahabat yang sedang makan kurma. Dia mengatakan. ya Hebat ini, hebat ini. Ya Rasulullah. Apakah benar surga itu luasnya seluas langit dan mumi? Kata Nabi benar. Maka setelah itu dia melempar kurmanya. Ditaruh lagi kurmanya. Setelah itu dia pergi ke medan perang. Dan dia pun meninggal syahid. Subhanallah. Dia tidak mau berlama-lama. Terlalu lama kalau saya habiskan kurma saya untuk mengejar surga. Itulah orang-orang yang rindu kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, bagaimana cara kita untuk menjadi orang-orang yang merindukan surga? Maka kita bersegera beramal: jangan menunggu waktu, jangan menunggu waktu. Dunia ini sebentar sekali. Suatu hari, Nabi SAW memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Dipegang pundaknya oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar. Kun fid dunya. Ka'annaka goribun. abiro sabilin. Wahai Abdullah. Jadilah kamu di dunia. Seperti orang asing. Seperti orang asing. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi kita di dunia seperti orang asing. Ini bukan kita punya kampung. Kampung manusia sebenarnya adalah di mana? Di surga. Karena disitulah Adam diciptakan. Disitulah Adam ditempatkan. Disitulah ibu kita Hawa ada diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diletakkan atau ditempatkan di situ. وَقُلْنَا Adam أَدَمُسْكُنْ jannah. Allah, kami berfirman, kata Allah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Itu kampung halaman kita. Dunia ini bukan kampung kita. Maka Nabi menasihatkan kepada Abdullah bin Umar, Wahai Abdullah, tinggallah kamu di dunia seperti orang asing. Artinya, tinggallah kamu di dunia dengan perasaan bahwa kamu bukan orang sini. Kamu orang di surga, atau kata Nabi, Au atau jadilah kamu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, artinya dunia sebuah perjalanan. Perjalanan menuju Allah. Setelah bertemu dengan Allah, Allah akan menempatkan kita di salah satu dari dua tempat di surga, atau. Atau di neraka. Bapak ibu yang saya hormati. Kalau orang masuk surga. Berarti dia pulang ke kampung halamannya. Kalau dia masuk neraka. Berarti dia tersesat. Maka semua orang-orang yang tersesat. Pasti akan masuk ke dalam. Ke dalam neraka. Wa ya. kullu <tuh> finar. Semua kesesatan itu akan masuk ke dalam neraka. Maka jangan sampai tersesat. Dan Allah tidak ingin manusia tersesat. Setelah Adam di, diusir oleh Allah dari surga, Allah memberikan bekal kepada Adam supaya dia tidak tersesat dan kerinduannya untuk masuk ke dalam surga bisa tercapai. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa: "Kulnabi' Ta'minha Jamia." Wahai kalian berdua, Adam dan Hawa, turunlah kalian ke muka bumi. Tinggalkan surga. Turun ke muka bumi. Allah murka kepada mereka karena mereka telah melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebabkan oleh bujuk rayu iblis. Turunlah kamu berdua ke muka bumi. Kemudian Allah memberikan nasihat. Allah memberikan wasiat. Allah memberikan jalan keluar untuk Adam dan Hawa. Supaya dia bisa masuk surga lagi. Fa imma minni huda. Kalau datang kepada kamu nanti dariku, wahai ada wahai Hawa. Petunjuk, petunjuk untuk menuju kepada surga. Petunjuk jalan-jalan menuju surga. Dan di dalam agama kita, petunjuk-petunjuk itu ada di dalam majelis-majelis ilmu. Ada di dalam majelis ilmu. Jadi Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau datang petunjuk dari saya. Sampai kepada kamu, fa'imma minni. Kalau datang kepada kamu dari saya, huda, petunjuk. Faman tabia hudaya, Siapa yang mengikuti petunjukku, falayadillu. Dia tidak akan tersesat. Maksudnya, dia akan sampai ke tujuan di kampung halamannya di surga. Walayashqo. Dan dia tidak akan sengsara. Apakah hari ini kita berusaha untuk mengejar petunjuk Allah? Apakah hari ini kita berusaha untuk membaca Al-Quran dan memahami isinya? Disitulah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tunjuk> ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu, petunjuk adalah... Ada tidak bapak-bapak dan ibu-ibu keinginan untuk bisa memahami Al-Quran? Al-Qurannya bahasa Arab, saya tidak paham. Adakah keinginan untuk mau belajar bahasa Arab? Coba. Ini petunjuk dari Allah. Hadiah untuk kita supaya selamat kita sampai di di surga nanti. Sampai kapan kita tidak paham dengan Al-Qur'an? Sampai kapan? Apakah menunggu malaikatul maut datang menjemput nyawa kita? Sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita dan Allah bertanya kepada kita, mengadili kita, lalu Allah bertanya, "Kenapa engkau tidak memahami Al-Qur'an?" Apa jawaban kita? Ya Allah, saya tidak paham bahasa Arab. Kenapa engkau tidak belajar bahasa Arab? Apa jawaban kita? Bapak Ibu yang saya hormati, pahami Al-Qur'an. Itu petunjuk Allah. Itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Pahami hadis Nabi, karena itu juga petunjuk Allah. Bagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barak tufikum amroin, lantazillu ba'dahuma, inta masatum kitab Allahi saya tinggalkan kalian dua perkara. Di mana kalian tidak akan tersesat. Apa maksudnya tersesat? Masuk ke dalam neraka. Apa maksudnya tersesat? Jauh dari jalan Allah. Apa maksudnya tersesat? Menjauhi jalan-jalan menuju surga. Kamu tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua pusaka. Dua peninggalanku ini. Yaitu Al-Quran dan hadis sunnahku. Kata Nabi Muhammad wasallam. Itulah peninggalan terindah dari Nabi kita. Kita memang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita. Itulah peninggalan yang harus kita jaga. Dan kita wariskan ke anak cucu kita. Supaya kita dan anak cucu kita sama-sama masuk ke dalam, ke dalam surga. Bapak-Ibu yang saya hormati. Satu di antara kebahagiaan orang masuk surga adalah dia bertemu. Dan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia Allah tidak bisa dilihat. Tapi di akhirat Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma'idhin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat nanti. Wajah-wajah orang-orang beriman. Akan berseri-seri. Bercahaya. Dalam keadaan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan. Seindah. orang masuk ke dalam surga. Sekarang waktunya kerja. Bukan waktu istirahat. Pastu waktu istirahat itu di surga nanti. Sekarang waktunya beramal. Dan di surga waktu untuk kita mendapatkan semua yang akan dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana semua yang kita inginkan ada di dalam surga. Ya, Allah berfirman, bagi mereka penduduk surga akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Apalagi kekal di dalamnya. Dan mereka akan mendapatkan lagi tambahan nikmat dari yang dia inginkan. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, dia masuk surga, dia ingin sesuatu, Allah akan kasih semua yang dia mau. Setelah itu Allah tambah lagi. Kata para ulama, tambahan yang dimaksud di situ adalah menatap, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah kenikmatan yang luar biasa dalam surga. Sungai-sungai mengalir ada sungai susu, ada sungai arak ya bahkan. Ada. Semua buah-buahan ada. Tapi buah-buahan walaupun selama namanya. Ada buah apel, ada buah pisang dan lain sebagainya disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi namanya sama, hakikatnya tidak sama. Kapan kita mau menuju ke surga kalau bukan hari ini? Maka wahai kaum muslimin. Bersabarlah. Untuk terus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita benar-benar merindukan surga. Bersabarlah untuk menegakkan kaki kalian di malam hari. Meminta dan mermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kaki ini serasa mau patah. Walaupun kaki ini sudah lemah. Tapi tetaplah berdiri. Meminta berdoa kepada Allah. Di waktu, di saat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya yang bertobat, Allah ampuni mencari hamba-hambanya yang meminta Allah kasih mencari hamba-hambanya yang istighfar Allah akan ampuni dosa-dosanya bersabarlah untuk selalu membaca Al-Qur'an di, se di setiap hari dan itu jalan-jalan menuju surga bersabarlah untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah dengan Harta yang sedikit, namun harta itu halal. Bersabarlah dari harta-harta yang haram. Tinggalkan harta yang haram sebanyak apapun harta tersebut. Karena harta tersebut akan menjadi pemenang bagi kita pada hari kiamat nanti. Harta itu akan menjadi penyiksa bagi kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Di mana emas dan perak yang dia miliki, yang dia tidak keluarkan zakatnya, akan dipanaskan oleh Allah dan distrikakan ya di punggungnya. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah sedang menguji kita di hari ini dengan ujian yang sangat banyak. Dunia terus ada di depan mata kita, dan kita lupa bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Jauh lebih baik daripada dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan suatu hari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat sedang berjalan-jalan menuju ke sebuah pasar. Ketika tiba di pasar Nabi melihat ada seekor kambing. Kambingnya kecil, tidak besar. Kemudian telinga dari kambing itu cacat. Dan dia sudah mati, sudah jadi bangkai. Bukan disembelih, mati jadi bangkai. Kambingnya kecil, cacat, dan bangkai. Diangkat oleh Nabi. Ditawarkan kepada sahabat. Wahai sahabatku. Siapa yang mau membeli kambing ini dengan harga satu dirham. Bukan satu dinar, satu dirham. Uang perak, satu. Uang perak. Tidak ada nilainya. Saya mau beli? Kata sahabat, Ya Rasulullah. Kalau dia hidup, kami juga pikir-pikir mau beli. Ini kambing cacat telinganya. Kami beli satu dirham, kami pikir-pikir. Karena dia cacat. Kemudian Nabi mengatakan, Bagaimana siapa yang mau ambil ini secara gratis? Tidak usah dibeli, ambil saja. Gratis. Maka sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, untuk apa kambing yang sudah mati, sudah jadi bangkai? Kami mau pakai apa kambing ini? Jadi sahabat merasa jijik. Merasa, apa ya? Merasa bahwa kambing itu menjijikkan. Tidak suka sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, Lahadih dunia, أَهْوَنُوا إِنَّ Tunggu, kata Nabi. Dunia ini lebih menjijikkan di sisi Allah dibanding dengan bangkai ini di sisi kalian. Itu dunia. Yang setiap hari kita kejar sampai melupakan akhirat. Sholat ditinggalkan gara-gara dunia. Ibadah ditinggalkan karena dunia. Sampai kita lupa bahwa kita ada perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di alam ruh. Ketika ruh ditanya, Alastubirobbikum. Bukankah aku ini adalah Rob kalian, Tuhan kalian? Maka ruh mengatakan, Kalu bala syahidna. Mereka mengatakan, bala. Benar. Engkau ya Allah adalah sesembahan kami, Tuhan kami yang menciptakan kami. Kami menyaksikannya. Kita ada perjanjian dengan Allah SWT. Kita lupa. Sampai umur bertambah, umur bertambah. Umur bertambah. Kita belum tahu apa syarat-syaratnya wudhu. Kita belum tahu apa pembatal-pembatal wudhu. Kita belum tahu apa kewajiban-kewajiban wudhu. Kita belum tahu apa sunnah-sunnah wudhu. Bahkan ada di antara kita mungkin belum hafal doa wudhu. Terus bertambah umur, bertambah umur. Wudhu saja dia tidak tahu. Apalagi sholat. Dia nggak tahu mana sholat yang benar, mana sholat yang salah. Dia tidak pernah belajar sholat. Akhirnya dia sholat apa adanya. Subhanallah. Merugi kita hidup di dunia. Kalau kita tidak punya amal soleh, Merugi kita hidup di dunia. Kalau dalam hati kita, dalam jiwa kita, tidak ada ilmu agama. Tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita, tidak ada cinta kepada keduanya, tidak ada cinta dengan akhirat. Baik, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi ketika mereka ditanya atau ketika mereka mengatakan bahwa akhirat itu milik mereka. Akhirat itu mereka-mereka. Surga milik mereka. Yang lain tidak dapat surga. Ya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Kalau begitu wahai Muhammad. Katakan kepada mereka. Kalau gitu kalian minta supaya cepat meninggal. Kalau kalian benar-benar menginginkan surga. Kalau kalian memang benar. Maka kemudian Allah menggambarkan tentang orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan meminta cepat mati selama-lamanya. Karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat walim Dan Allah sebutkan bagaimana serakahnya mereka terhadap dunia. Walatajidannahum nasi ala wa Tunggu engkau, wahai Muhammad, tidak akan mendapati orang yang paling tamak, paling serakah dengan dunia, dengan kehidupan dunia, dibanding dengan mereka. Dibanding dengan mereka. Inilah yang menyebabkan seorang tidak rindu dengan akhirat, tidak rindu dengan surga, karena ketamakan dengan dunia. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, tempatkanlah dunia pada tempatnya. Bukan kita dilarang untuk mencari harta di dunia ini. Bahkan kita disuruh. Berdosa orang yang punya keluarga, kalau dia tinggal di rumah, dia tidak kerja, padahal dia bisa kerja, dia, dia tidak mencari nafkah, dia tidak memberi makan kepada anak dan istri, berdosa dia. Tetapi manusia juga berdosa. Ketika hari-harinya digunakan untuk mencari nafkah, kemudian dia lupa kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Al-Qur'an. Ya Allah, saya masih belajar. Kita mending agak aman kita. Saya sedang belajar. Saya belum tahu ya Allah, tapi waktu saya meninggal, saya sedang belajar agama untuk bisa paham Al-Qur'an. Daripada kita tidak ada niat untuk belajar agama, kita sibuk dengan dunia, kita tinggalkan majelis ilmu. Maka, apa jawaban kita di hadapan Allah? Di hadapan Allah, Allah akan melupakan kita di akhirat nanti, sebagaimana kita melupakan Allah di dunia. Inilah pemberian terbaik. Biarlah kita tidak ada harta, tidak ada masalah. Biarlah kita sedikit uang, tidak ada masalah. Yang penting, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang terbaik adalah bagus dunia kita dan bagus akhirat kita. Tetapi kalau tidak bisa dipertemukan, maka akhirat lebih layak untuk kita kejar. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Carilah apa yang Allah sediakan untuk kalian berupa negeri akhirat. Yang dimaksud adalah surga. Karena akhirat di situ ada surga dan neraka. Yang dimaksud adalah kebahagiaan di akhirat. Cari. Atak Allah. Cari apa yang Allah berikan kepada kalian. Berupa negeri akhirat. Kejar dia. Cari dia. Wala tansah dunia. Tapi kamu jangan lupa. Dengan kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwa. Akhirat itu dikejar sekuat tenaga. Sedangkan dunia dicari. Semampu yang kita bisa lakukan. Cuma sekedar jangan lupa. Jangan lupa dengan dunia. Tetapi yang kita kejar akhirat. Kita ingin mendapatkan dunia sebagai batu loncatan untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Butuh kesabaran sekali lagi. Butuh kesabaran. Maka Allah memberikan ganjaran orang yang sabar dengan pahala yang tidak bisa dihitung. Sesungguhnya Allah Membalas pahala orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak bisa dihitung. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sabar ki. Sabar ki salat berjamaah. Sabar ki bersedekah. Sabar ki mendidik anak-anak tak di rumah. Sabar ki membimbing istri tak. ya Bagi ibu-ibu sabar ki taat kepada suami tak. Sabar ki. Sabar ki. Belajar baca Quran. Kalau misalnya kita masih belajar baca Quran, sabar. Sabar ki belajar. Kalau ingin menghafal Quran, sabar kita menghafal Al-Quran. Orang tua, anak muda bisa semua hafal Al-Quran. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Cari pembimbing, cari Ustadz yang bisa ngajari kita. Untuk baca Quran, kemudian menghafalnya. Karena kedudukan kita tergantung bagaimana kita menghafal dan membaca Al-Quran di, di surga nanti. Disuruh kita naik ke atas surga sampai batas apa yang kita baca dari Al-Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara, penderitaan kita ini di dunia sudah sangat berat sekali. Untuk sekedar bisa makan satu suap nasi, dua suap nasi, kita harus kerja siang dan malam. Untuk sekedar bisa membangun rumah kecil, kita harus bekerja siang dan malam. Penderitaan tidak pernah berhenti. kalau Selesai satu penderitaan, muncul penderitaan yang berikutnya. kalau Selesai satu cobaan, muncul cobaan yang berikutnya. Pertanyaannya, apakah kita akan menyambung lagi penderitaan itu nanti di alam kubur? Apakah kita mau sambung lagi? Bapak ibu yang saya hormati, cukup penderitaan itu di dunia. Jangan disambung lagi. Kita sudah menderita cari uang. Setelah itu di alam kubur kita ditanya lagi oleh Allah dan kita tidak bisa menjawab. Di akhirat kita ditanya lagi. Dari mana kamu dapat uang ini? Kemana kamu salurkan uang ini? Untuk apa umurmu? Untuk apa masa mudamu? Dan kita tidak bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah penderitaan di dunia sudah sangat melelahkan kita? Apalagi penderitaan nanti di akhirat? Yang tempat penderitaan itu cuma satu, neraka. Karena di surga itu tidak ada lagi penderitaan. Di surga tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Yang ada kesusahan di neraka. Yang Nabi sebutkan. Narukum hadihi, Apimu ini di dunia. Yang engkau nyalakan di dunia apimu ini. Juz'un wahidun. Min sab'ina juz'an naro jahannam. Satu bagian dari 70 panas yang ada di neraka jahannam. Api di dunia itu baru satu bagian. Kompor, itu kompor kalau kita pegang sudah panas kita nyalakan apinya warna biru Lalu kita letakkan tangan kita di atas, tangan kita bisa melepuh, hangus Bahkan mungkin bisa hilang tangan kita Itu baru kompor Bagaimana dengan api yang bisa melelehkan besi Lebih panas lagi, itu baru satu bagian Bagaimana kalau dikali lagi 70% Makanya disebutkan oleh Nabi, siksaan yang paling ringan di akhirat ketika orang menggunakan sendal yang terbuat dari api neraka. Kemudian, ketika dia pakai sendal itu, dia punya otak mendidih. Itu siksaan paling ringan. Bapak ibu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Masih ada kita punya waktu, masih ada punya kita kesempatan, masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu untuk kita memperbanyak ibadah. Semangat Ki, intinya tadi bersabar Ki, sabar sabar sabar. Wahai kaum muslimin, bersabarlah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa menjemput kita. Hingga Allah menasihatkan kepada kita. Wa Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, mematikan dan menghidupkanmu. tempahlah Dia Sampai datang kematian kepadamu. Jangan pernah berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu Wa SWT. Yang, yang biasa sedekah, terus sedekah. Jangan pernah berhenti sedekah. Yang ber terbiasa berbuat baik, teruslah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Yang sholat, teruslah sholat. Jangan pernah berhenti untuk sholat. Apalagi yang sudah terbiasa sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, sholat sunnah ini. Itulah bekal menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi. Jauhi kesyirikan. Itu penghalang paling besar kita masuk ke dalam surga. Ya? Penghalang terbesar kita masuk ke dalam surga adalah apa? Kesyirikan. Innahu billah. harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa yang menduakan Allah. Menyirikatkan Allah. Maka Allah akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Diharamkan masuk dalam surga. Orang menduakan Allah. Dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Maka jangan sampai melakukan kesyirikan. Para siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Maka. Hendaklah dia beramal soleh wala bi biibadati rabbihi ahada dan jangan dia menduakan Allah dengan sesuatu apapun terus beramal 3 menit lagi 3 menit lagi saya akan simpulkan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya pertama bahwa manusia Sejak dia diciptakan, itu dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Semuanya. Menuju Allah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu. Dua. Kesempatan kita untuk mengumpul pahala dan untuk mendapatkan ridha Allah masuk ke dalam surga, cuma di dunia. Tapi kalau kita lihat umur di dunia, atau waktu di dunia, itu waktunya paling singkat di seluruh jenjang-jenjang kehidupan kita. Jenjang ketika kita masih di alam arwah, panjang. Jenjang ketika kita sudah meninggal, panjang. Kita dibangkitkan nanti sampai hari kiamat. Terutama jenjang ketika kita di akhirat. Itu lebih panjang lagi. Karena orang sudah kekal di dalamnya. Maka disebut dia hari akhir. Apa artinya hari akhir? Hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Dan di dunia ini sangat singkat. Tetapi dia menentukan kebahagiaan kita nanti di hari akhir. Maka yang terakhir, manfaatkan kehidupan ini dengan baik. Allah masih terus memberikan kita kesempatan. Allah cinta dan sayang kepada kita. Allah tidak benci kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah tetap membiarkan kita hidup. Allah tetap memberikan rezeki kepada kita walaupun setiap hari kita selalu durhaka kepada Allah. Maka sambutlah kebaikan Allah itu. Sambutlah cinta Allah itu dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, dengan rasa bahagia. Tidak ada kebahagiaan kecuali ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagia itu ketika kita berdiri menghadap kepada Allah. Mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Sampai kita salah. Kebahagiaan itu ketika kita berhadapan dengan kitab Allah. Dan kita membacanya. Kebahagiaan itu ketika sebagian dari harta kita. Kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita duduk di majelis ilmu. Mendengarkan Al-Quran dibacakan. Dan mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita berhasil mengumpulkan amalan-amalan yang banyak untuk bekal kita nanti di akhirat maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu ta'ala jauhi segala dosa-dosa hindari segala dosa-dosa pelan-pelan kita hindari pelan-pelan sampai betul-betul kita bisa meninggalkannya semoga Allah memudahkan kita semua dan kita berharap kepada Allah Allah bukan cuma mengumpulkan kita di masjid ini tetapi Allah juga mengumpulkan nanti kita insya Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin semoga Allah memudahkannya ayo kita ajak anak-anak tak istri tak semua ajak semua untuk masuk ke dalam surga dengan cara menempuh jalan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia termasuk kepada orang-orang tua kami yang ada di sini mohon maaf menanya mereka lebih pantas untuk menyampaikan nasihat Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.